Wallahi wabarakatuh sahabat IT news di mana pun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hiliya TV yang pastinya akan berikan informasi-informasi terbaru, hanya teratur tentunya seputar IT news. Bagi siapa semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian Selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimim sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih dalam edisi liburan Ayu Ting Ting di Korea. Hah? Yang menjadi sorotan adalah busana yang digunakan oleh Ayu Ting Ting sangat luar biasa cantik. Ada beberapa versi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua saat ITTik memakai gaun khas dari Korea. Ini adalah beberapa artis Korea yang juga menggunakan pakaian yang sama dengan Ting. Salah satunya ada Song Hye Kyo, Kim Tae Ri, Ha Ji Won, Woo Young Jung, dan juga Lee Jin Eun. Mereka semua cantik, menggunakan gaun yang sama dengan Ayu Ting Ting. Lihat saja penampilan dan juga senyum Ayu Ting Ting sangat memukau pemirsa. Apalagi dilihat dari sisi kanan dan juga kiri. Semoga liburan Ayu Ting Ting menyenangkan dan semoga segera bisa pulang ke Depok. Kami ya Informasi selanjutnya yang memang ditunggu-tunggu nih oleh pemirsa semua di rumah. Akan ada penampilan spektakuler dari Ayu Ting Ting pada tanggal 13 Mei 2023 mendatang. Dimana mana di sini Ayu Ting Ting akan menjadi bintang tamu di salah satu Festival Dangdut yang akan diselenggarakan di Lapangan Amanah Borneo Park Banjarbaru pada tanggal 13 Mei Datang. Tak hanya Ayu Ting Ting yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut, ada dari Persib dan juga Mahalini yang ikut serta memeriahkan pesta mega tiket tersebut. Pembaharuan Musical Mega Festival ada Ayu Ting Ting yang akan menjadi bintang tamu yang pastinya akan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Dilansir langsung dari akun Instagram plangface.id, bersiaplah untuk festival musik terbesar tahun Anda. Jangan lewatkan Festival Api Bajer baru 14 dan juga 13 Mei 2023. Kami memiliki disk joki, winky, Wirawan terbaik. Tiket online dapat Anda beli ya melalui megatik.co.id. Pastikan Anda menjadi. Salah satu penonton yang akan memeriahkan festival musik besar pada tahun ini. Khususnya di lapangan Banjar Baru. Dan selanjutnya juga masih dilansir oleh Flamface.id. Festival api akan segera tiba siap-siap terkesima dengan festival musik terbesar di tour dan lainnya dengan penampilan luar biasa oleh Ayu Ting Tingting. Di Amanah Borneo Park Banjar Baru, dapatkan tiket Anda hanya di megatik.co.id Bagi sahabat semua yang ingin mendapatkan tiketnya langsung menghubungi megatik.co.id Pastikan Anda menjadi salah satu penonton yang akan memberikan pesta besar tersebut Dan selanjutnya, dan tak kalah menarik untuk sahabat semua di rumah yang masuk nominasi selebriti wanita terobsesi versi SCTV dan juga RCTI. Selebriti wanita terobsesi bisa di-vote melalui RCTI Plus. Cantik dan selalu tampil mempesona. siapa menurut kamu selebriti wanita terobsesi tahun ini? Ayo sama semua dukung dengan cara memvote melalui RCTI+. Ayo tingting disandingkan dengan Aurel Hermansyah, Mahalini dan juga Lio Drea Ginting. Ayo kita dukung, Ayo tingting hanya itu, ternyata Boy William juga masuk dalam nominasi selebriti pria terobsesi. Sepertinya baru tahun ini nih Boy William masuk nominasi selebriti pria terobsesi. Apa karena dekat dengan Ayu Tingting ya? <gimana> Wajahnya yang menawan selalu-lalu lalang di layar kaca siapa menurut kamu? Selebriti pria terobsesi tahun ini apakah Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Boy William atau Ariel Noah? Bagi sahabat semua, pastikan Boy William menjadi pemenangnya, karena baru tahun ini Boy William masuk ke nominasi tersebut. Kita buktikan bahwa Boy William bisa nengkreng menjadi juaranya. Di sini juga ada beberapa jadwal Ayu Ting Ting untuk bulan depan. Pemirsa, dilansir dari Exmonipe, jadwal untuk beberapa bulan ke depan fighting Ayu Ting Ting. Mulai dari Road to All Bank Festival 2023 yang akan menghadirkan Super Junior, K.R.Y, Reisha, Jakarta 48, Gates, dan juga Ayu Ting Ting serta Cakra Khan satu-satunya perempuan pendandut ya Ayu Ting Ting di Road to All Bank Festival 2023 pastikan sahabat semua menonton dan tanggal 13 Mei 2023 Ayu Ting Ting juga akan off air di Banjarmasin dalam acara Flame Fest Festival tanggal 13 Mei 2023 di lapangan Amanah Borneo Park Banjarmasin. Selain itu Ayu Ting Ting juga akan hadir di Pesta Pora Jakarta 22, 23, 24 September 2023 dan masih ada satu rahasia lagi Ayu Ting Ting akan had juga di salah satu festival musik wah luar biasa ya ya setelah pulang dari Korea akan banyak sekali job dan juga pekerjaan yang akan ia sambangi semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan sehingga Ayu bisa hadir dan juga menemani kita semua di acara-acara tersebut semoga tidak ada halangan yang berarti dan semoga liburan Ayu dan juga Bilkis di Korea menyenangkan amin ya Itulah beberapa kesibukan Ayu Ting yang akan dijalaninya di bulan Mei ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan pastinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, sahabat semua, itulah beberapa informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang Mimin sajikan dapat menghibur sahabat semua di rumah.